Halo assalamualaikum kawan-kawan jempol -kawan. lagi dengan kita channel kali ini kita bakal membahas soal informasi uh, kepulangan uh, warga malaysia atau TKI di malaysia terkait wabah virus uh, menular jadi uh, ada informasi bahwa banyak uh, warga Aceh di malaysia dan TKI di indonesia itu pun tak mau pulang karena tidak berani berobat di Malaysia karena mereka tidak memiliki dokumen resmi karena khawatir mereka pulang pulang menggunakan jalur pintu belakang atau jalur belakang. dan mereka sebagian sudah sampai ke Aceh dan ada sebagian juga yang e, tidak terinfeksi tetapi e, besar kemungkinan yang sebagian terinfeksi Eh, ada beberapa informasi yang kita input itu dari berbagai sumber. Eh, kita telah mendapatkan informasi, termasuk yang telah meninggal di Samtali, Rabah, kemudian Bayu, kemarin. Berikut eh, petikan wawancara eh, sumber kami yang menginformasikan eh, kepulangan warga Aceh di, dari Malaysia ke Aceh eh, yang diduga sudah terlipat Beres kekuatan Bro Bu anak dul Ah Kosong kosong kosong satu, dua, le kan anu ka Maran tu Bu Kebrukan aku Le Le uru Bu Informasi dari Naga <tuh. tuh. tuh>. Kalau datang tu lu pulih mang nama ni. <laughs> nama jema ni. Ha. Uh, Betak lu hati tu. Apa nak? Hai pulih mang nama lu <laughs> hati. Hai uh, info dari Malaysia. Hmm, oh, gua ibu. Hai adik lu buka. Hmm. Hai pulih Hmm. Oh, uh, orang tanya aja yang sakit Hmm. Ini gua bateri. Hmm. Tapi yang yang ilegalnyo IDG mu ba. Hmm. Jadi coba kesimpulan pelunggo kampo. betul uh, pa ma mm. eta mm. ledu Lampung ka. yang wonyan hmm munyo diware punan. Telikus pokok. Kalau masih nait sama nangroji lebot di pegaga. Hmm. Pokok ji nian yang pelungan. Hmm. Yang, yang, yang terinfeksi medo. Mm. Lagu "Oh My" Gempung ke dulu, dia merasa curi. Ah, nenek gak buka kedai. Informasi ada hidung, gak sam nih ro. Nih sam nih Ah, kecil, ide. kecil, bernul. Tak lupa. yang di Kayu Berapa? Yang meninggal ya? Oh, yang bukan aja. Yang ini, nah, Yang Hana ya lapor barang eh oh, dia jadi jadi jadi seorang guru pun ku ku ku gampusai tu cuma na na aku tahu ha na na na aku tahu karena lu cuma menyokupala kampung itu kang duri penye urang dulu hmm Ini kayu mu batu hmm jadi high time tak ku joy drop hmm jadi peluang lau hmm termasuk awaknya pun eh tak yang itulah yang dulu betah tu rung lewa puluh roh nyang kat reinseksi madum itu mu buat gineh laut itu mu pulu pak aku dino awak beladi buang itu kawan nya yang roh kena awak beladi nya kaya bua nya ke kena sabeh tu munyai timpu bas pulih sabeh orang punggel ni nya kubukai pulu zat kubukai barelong moya belong sik ana tempat gede kan ai promo awak beladi kan nyawanya wa nya moy idb ko ini yang yang wolenya nyana kerasaka kelong hmm ah termasuk yang kaitimu baju bayu draw yang lain gak perlu lah udah mau sore pun yang naik itu punya dilo no 103 teh tau yang lain mungkin ada wa 3 aja kan wa kampung roh nih nah ala kampung kan nah gitu mun satu anggar moya ne tepung hmm moya ji hana ya lapor ba punya dia parma nak ke hmm ataupun ni jihan di solat sirah ikutlah sirah hmm ya mati kami ba tu sakit sibu ba ya ada bayi tadi tadi dalam debiu drama proses ade ah asai musau uru mtang sawo ya ada pore atau nale pore dia nya kapasion nya hai hmm tapi pun nih cari tahu aja, kita kan nggak lihat lapor ka Hm, hhm, hidup tapi Nah, kampung. Ya. Anak lupa nena malam do, kumatangan tuh dimanilung karena nggak di Malaysia, ke di pasti. Kanya ku yang yang yang yang kawam Oh trogon, oh gupleot taktiknya itu mana? orang? dengan polisi, dengan kerja, kalau kalau merta yang terlibat, bahwa uruhannya, enggak? Sampai target, Profesor Doktor pu, kemungkinan di lu, semangat seperti perdayuhan, penyemban right. di buah penyakit, dari luar <laughs> Kok lu, raja yuho. Ah, oh my So, nong, ka, ta, kajer, nong kan, goh, ke sana rasa dewa yang интерlock saya dapat tahu apa lagi kan? S increasingly, ni 다른 perkara 선생님. Q. QU. J-자�ructus teachers. S. Nida. Ia은 8명이 Century. S nah. my mum when you came g- framework. T được dito? S hard một��сыл He Di shoes. Have a traumatic growth. Heal. Hewan he well. I'll give you all three different lines. He's not yan been for yeah yeah yeah anu bu, yeah i think i go to be a no na dega de be garage man man lo yes i think i to i kan mm. ja yeah info ni info mm. ka info ino, info bladi, jadi terkait masalah pemulangan-pemulangan untuk -pemulangan masuk, apa namanya, masuknya TKI ke Indonesia, TKI dari Malaysia, baik ilegal maupun resmi, semestinya kita harus ada antisipasi setiap uh, di kampung-kampung itu ada antisipasi melarang saudara-saudara uh, kita untuk pulang atau menunda kepulangan mereka. jadi sebaiknya mereka tetap berada atau menetap di sana. sementara yang kita di sini itu juga tidak keluar seperti uh, ya uh, yang dilakukan oleh rasul kita Muhammad Sallallahu Wasallam. Uh, mereka uh, beliau mengajurkan kalau misalnya ada wabah berbahaya atau tahun kita danjurkan untuk menetap di suatu tempat kalau memang sudah kita sudah pergi ke suatu tempat kita menetap aja di di, di sana dan kalau tidak kita sudah pulang kita menetap aja di, di, di, di rumah jadi jangan ada aktivitas jadi menyikapi hal tersebut, hal tersebut sekarang di, di Aceh sebenarnya sudah ada anjuran ya dari pemerintah untuk uh, untuk stay at home atau di rumah saja jadi, aktivitas kita, uh, kita batasi demi kebaikan kita bersama. Termasuk uh, ke masjid, uh, kalau memang uh, tidak kita masih steril, tidak terinfeksi. Uh, karena uh, di masjid di Aceh kan, kebanyakan orang-orang uh, tidak -orang beraktivitas keluar. Dan sebaiknya uh, ada aturan, orang-orang yang ke masjid ini, orang-orang yang terinfeksi ini, tidak keluar daerah atau tidak keluar kampung. jadi. Masjid tetap aktif gitu -gitu. Jadi uh, Stay aja di rumah uh, Semoga kita sehat selalu uh, Wassalam